Geng, balik lagi di channel gua Detektif Slot. Si Detektif Slot gacor hari ini. Oke, okay, hari ini uh, gua bawa modal 200.000 doang, guys. Kenapa? Ini banyak request nih dari teman-teman dan viewers viewers gua ya. Banyak yang bilang kalau Bang cobain dong uh, modal receh gitu, jangan modal gede terus gitu. Kayak nantangin nih orang ya, nantangin ya. Oke, okay, gua buktikan langsung gua gua bawa modal di 200.000 hari ini ya. Oke. Okay. Gue langsung ke TKP-nya saja ke, hmm, Gue, gue offkein aja semua Tidak ada yang centang ke 10 kali ya Ingat pola apapun yang hari ini yang gue bawakan Itu adalah racikan gue sendiri ya. Kenapa racikan gue sendiri Karena gue dapat Gimana ya gue, gue percaya dengan kemampuan gue sendiri sih gitu. Karena gue orangnya kayak gitu gitu Dan ada sedikit informasi ya Kalau, kalau gue tuh Uh, dikasih informasi bahwasanya jam 10 malam guys ya ini gue main jam 10 malam nih gue dapat gua dapat informasi kalau jam 10 malam ini guys ya lagi gacor gacornya guys ya ini gue dapat dari mana dari grup telegram ya nah itu adminnya langsung share kalau bahwasanya jam gacornya ada gitu sekaligus mereka share pola juga guys nah bedanya di sini gue nggak pakai pola mereka guys ini gue pakai racikan gue sendiri ya kenapa karena gue mau kalian itu Gacornya bareng gua, cuannya bareng gua di sini ya, oke. Okay. Ya, mudah-mudahan, modal yang sangat receh ini ya, ayolah 200.000, masa besar sih, ya kan? 200.000 receh, hangat lah hitungnya ya. Ya, mudah-mudahan receh ini, receh ini jadi jutaan ya, amin, amin, amin. Oke, okay, ini gua coba onkan kan recehnya, buat turun dengan ke bettingan, terus pin cepat 10 kali saja. Oh iya sediain kertas, sediain pulpen. Yang kalian lagi nonton ya, yang lagi makan rebahan kerja, ngapain ya Kalian sediain kertas, pulpen, karena gua nggak bilang-bilang pola. Uh, gua harap kalian catat gitu ya. Kenapa dicatat? Takutnya kalian kelewatan pola gua guys. Dan jangan di skip skip. Lewat satu pola, mungkin tidak akan bekerja uh, polanya ya. Jadi jangan di skip. Pantau terus polanya. Ini mudah-mudahan ya bermanfaat juga buat kalian semua ya Panjer mantap dikasih perkaliannya ya Oke pecah lebih banyak lagi dong gelasnya oke mantul mantap betul dikasih mirah dong biru waga kira tadi biru dikasih juga ke lumayan ya dikasih lagi perkaliannya mantap mantap mantap tapi yang pecah cuma 500 perak guys sayang banget ya oke okay lah ke pula selanjutnya spin cepat 20 kali tinggal dicatet dicatat, dicatet dicatet dicatet, dicatet. oke okay. jebret mantul birunya dong mantul jam basir dong waduh sayang banget ya kurang dua lagi jam nya oke okay, buat kalian yang penonton baru yang masih nanya-nanya ya, masih bingung-bingung Mau main di mana? Ini nih rekomendasi dari gua nih. ya uh, gua main di situs retro 7. Anjir, anjir. Bentar, gini tuh potong nih. kakeknya nggak sopan nih, yang motong pembicaraan gua nih. Ini gua jadi lagi ku ini ini nih. Diku pantengin nih. Anjir, pecah lagi dong. Mantap banget pecahannya. ya Pecah lagi dong. Mantap pecahannya gila gila. Oke, okay. jebret lagi sensa enggak ini? Sensa enggak nih? Senang sekali. Wah, anjir anjir. 196.000 ya. Lumayan banget ya. Lumayan banget rokok gua bungkus. Oke, balik ke topik tadi. Gua main di situs Retro 777 guys. Tujuhnya 3 kali ya. Ini situs paling gacor dan terpercaya dan nomor satu di list gua ya. Kenapa? Gua selalu menangnya itu di sini guys ya. Gua sering main itu di sini gitu. Gua tahu gitu. Hmm, dan menang berapa pun pasti dibayar di sini ya jadi linknya nanti gue cantumkan di kolom komentar langsung klik linknya langsung cus ke TKP retro 777 7, ya polanya bisa kalian ikutin pola gua bisa juga kalian ikutin pola yang di broadcast di telegram ya link telegram juga sekaligus gue cantumkan nanti di kolom komentar ya jadi kalian bisa join ke grup telegramnya pantengin juga ya update tiap harinya itu 24 24 jam ya sekali ya. jadi ya Selamat bergabung di literatur 777 Dari turunnya 777 Tujuh tiga kali Jebret Panjul Panjul Panjul Panjul Panjul Panjul Panjul Kali Panjul Panjul kali Panjul Panjul Panjul lagi kali Panjul Panjul Panjul Panjul luar biasa luar biasa kali 50 tapi yang pecah masih kecil tadi saya banget dia ya. tapi enggak apa-apa itu apa -apa. sempasional Rp 170.000 gila gila gila panjer eh ini aromanya smell good banget ya smellnya uh tampar hidung kita semua guys ya mantep pakai sempasional ini waduh-waduh waduh berisiknya koinnya tadi itu aduh ya mantep banget enak banget di telinga ya. walaupun hmm. Berisik, walaupun berisik tapi memang adung gitu. berkasnya Oke, lagi dong. Kayak tadi lagi dong uangnya. Kalau bisa kali 100, kalau bisa kali 250 ya. Kalau bisa lagi kali 500 ya, ngelunjak dia kayak apa-apa ya. Kita kuras saja kakeknya ini habis-habis. <laughs> Oke. Okay. Uh, uh, apa perlu kenaikan bettingnya enggak ya? Oke, sementara gue coba steady bettingan gue dulu ya di 2500 ini dulu deh Ya kalau memang gacor ya gacor aja ya kan Oke okay, per dong Wah di tapi pinggau apa deh Pelan-pelan kita gali-gali saja ya Uh, gila skechersnya dong Mantul, dikasih skechers kita di sini mantap Profit lah udah sketcher gratis ya profit lah. Iya, mudah-mudahan sketcher yang satu ini enggak kosong ya, enggak jong ya isinya ya. Maksudnya ya yang ya minimal 50.000 ke atas lah ya, udah lumayan banget tuh. Gila dikasih tapi enggak konek Mantap. upor oh, kaliannya, support kalian banget, bos. jepret lagi. Gila gila gila support banjir banjir. Tapi pecahnya kurang, guys. Pecahnya kurang, sayang ya. Wah gila, jebret lah wah gila ini perkaliannya banjir banget. Tapi gak ada yang konek sayang banget. Wah sayang banget, jebret dong. Wah beneran nih. Kali ini konek kita di sini ya. Lagi-lagi yang pecah dikit banget. Ayo dong. Oke, perkaliannya. Oke, konek lagi. Makota dong sekali-sekali ya, jarang banget loh makota dong. Memang makota ini sakral banget ya ini makota ya, jarang banget nih dikasih konek ini. Jabret, konek, mantap konek kita di sini penggalinya 12, ini papan dua kali. Lagi-lagi ya, lagi-lagi ya, oh, jengkel juga nih. Yang pecah cuma 1000 coy. Oke okay lah, 71000 lumayan ya lumayan ya saldo gua udah 500 ribu dari 200 tadi gue oh, gila-gila lumayan banget ini jadi buat kalian yang pemain-pemain modal receh ya buat kalian mainnya receh-receh ini boleh ini kalian tingguti polanya ya mudah-mudahan gacornya mendampingi kalian terus ya Oke skecer lagi boleh enggak ya Skecher lagi nih kalau bisa ini gede lagi isinya tapi tujuh tadi udah okelah lah, udah dari tong oke udah profit lah. Oke, okay, cincinnya dikasih tidak dikali juga, saya banget. Aduh, apakah di luar sini gacor ya, gue pasti penasaran di bettingan 2.500 ini ya? Oke, okay, kespin cepat 10 kali aja deh, tadi. Oke, okay. birunya wah, skecher lagi dong. Jabret, mantul, mantap betul. Hijau-nya, oke, okay. bonus ungu juga ya. Kuning, waduh. Anjir, dikasih nice. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. lumayan lah ya. Oke. Okay. Hmm, lagi ke spin cepat 10 kali kenapa film gua bagus di sini di pola spin cepat 10 ini kalau nggak bagus kita langsung ganti ke pola selanjutnya jabret wah skip banjir perkalian ya gila ya di jam gacor ini ya oke langsung gua ganti aja ke spin 10 kali ya perkaliannya memang luar biasa sih jam 10 ya jam 10 lagi gacau eh nya tadi satu lagi tuh ya, di sini oh, ke spin turbo 10 kali lagi aja deh masih penasaran gua jabrek kali dua pas sekali 6 konek dikasih merah sama cincin biru juga pecah mantap mantap mantap wih deh pecahkan lagi dong gila gila jangan pas dikasih lagi pecahkan lagi waduh sainsah nggak nih wajib sainsah sialat 257 ribu Up terus nih saldo gue nih ini nih ya yang nantangin kemarin ya yang nantangin gue main di saldo kecil ya 200.000 ribu ya eh, ini nih langsung gua proof buat kalian semua nih gua bukti kalau langsung buat kalian ya kalau gue memang retro 777 ini the best nih ya banyak Ya lah udahlah ya gua saya banyak cerita kalian semua ya langsung join aja Wah, anjir anjir sketcher lagi sketcher lagi sketcher lagi aduh gua terkabel nih ini kakek nih ngupingnya nih mantap nih ya kupingnya mantep nih jadi gimana isi sketcher ini ya, saksikan aja lah ya mudah-mudahan oke okay dalamnya gacor Eh perkaliannya, perkaliannya udah mantap kali pecahan jawab kaliannya dong, kayak jawab. Oh. Ini, ini, ini, selalu bikin jengkel. Oh main-main dikasih sketsa tiga kita di sini guys, lumayan, lumayan. Ini, ini gue bikin jengkel dari kakek ini ya ini guys ya. Petirnya kadang sembarangan nyantol guys ya. Tadi pecahannya banyak gak mau nyantol ya, ini nyantolnya di pecahan kecil. oke okay, skacer lagi gak deh dapet 3 main loh jabrat kali 2 mulu oke okay, cincinnya ayo dong cincinnya Waduh. panas banget makotanya tuh sayang banget tuh ya jabrat kali 2 kali 2 lah kok oh, kali 2 terus nih skip lagi tuh Eh dong, eh dong, eh dong pecahnya dong. masa segitu doang yang menang. Jabre, jabre, jabre, jabre, jabre, jabre, jabre, eh dong ah. Kali tiga, kali dua, tadi skip. Oke okay, ini konek. Berkalinya, berkalinya, apakah berkalinya jatuh? Gak dijatuhin ya Maria ya. Jancok juga ini kaget ini. gila gila gila gila langsung aja kita ke, ke, ke. selanjutnya kali 8nya langsung ini pecahnya dong harus ini kita sekarang ke pecahannya ini ya pecahannya kalau kecil ya sayang dua kali kali 8nya jatuh cok jebret lagi kali 20 gila anjir auto sempasional lagi mamen bos 300-300 ribu ya 300 ribu ini ya waduh Udah langkat tangan lah gua. ya ini kalian yang nantangin kemarin tuh ya kalian lihat sendiri aja ya Ini buat kalian yang nantangin nih akibatnya ya, nantang nih ya detektif ya udah namanya detektif si olah-olah TKP cuy ya kalian nantangin kalian nih ini, ini bawa buktiin memang kalian 200 menangnya 1 juta bos Ya, ini mah hanya-hanya di retro tujuh tujuh tujuh 20 kali aja ya kita ada yang dicentang langsung ke 20 kali aja slow-slow kita gali lagi oke luar biasa ya luar biasa ini informasi dari adminnya ya jam 10 malam ini disuruh main nih buat, buat member-membernya kita semua ya Oke, okay, kuning. Oke, okay, mantap, kelas kuningnya. Itu juga. pojah nyantol Nyantul dong. Nyantul dong. Wah, di sikit okelah Oke lah. Oke okay lah. Oke okay lah. Oke okay lah. 5 juta ini ya bisa lah. ya kira-kira ya 5 juta bisa lah. ini anjir-anjir ini pasti viral sih ini. kalau 200 ribu, tembus lima juta coy Hah? gila 2 juta eh 2 juta 200 ke lima juta coy. gua langsung mengundurkan diri gue dari pekerjaan gua anjir udah gue cari di sini aja udah ngapain gue kerja capek-capek dulu sana banting tulangnya tapi jangan dicontoh ya itu bukan maksudnya bukan jadi jadi alternatif kalian semua buatnya buat jadi malas kerja coy ya, maksudnya ini game coy, ini game ya, jangan bergantung dengan game. oke Kali empat kali delapan nontol, ini game ya. Jadi jangan jadikan ini pekerjaan utama kalian. Enggak. Ya, ya kalian tahu kenapa lah ya? Uh, kalian tahu kenapa lah? Maksudnya jadikan ini hobi aja gitu sampingan gitu ya, maksudnya ya kerjaan utama kalian ya kalian kerja lah gitu, right. uh, langsung ke lapangan kerja gitu. Oke okay, kuningnya mantap-mantap biru oke okay. Oke okay lah agak membosankan ya di luar sini ya agak membosankan ya apa gue harus, so, harus beli Spin nya nggak nih? apa aku harus beli Spin gue masih mikir-mikir nih guys ya tapi gue agak ragu kalau disedok sayang banget ya 200.000 ya Oke okay lah gue langsung di luar uh, gue di luar aja stay di luar di 20 kali lagi slow-slow aja bos kita galinya ya oh, disedot kan lucu juga ini oke okay, pecahannya luar biasa ya perkaliannya dong oke okay, perkalian aja dong jampasnya jampasnya jampasnya jatuh dong oke okay, mantap jatuh juga jampasnya tinggal perkalian aja nih ya pecahnya sudah luar biasa perkaliannya dong anjir gua panas banget, Iya, eh, gua sampai shaking kayak ini, perkaliannya dong kakek, waduh, wah kampret kakeknya loh. Karena gua jengkel banget dah ini guys ya, gua jengkel banget nih sama kakek ini. Waduh, gua jengkel banget nih. Ya, buat kalian semua ya yang yang gua kepikiran ya gua gua pikir kepikiran ya buat main di uh, Starlight Princess ya buat kalian semua yang mau konten Starlight Princess komen di bawah ya komen di bawah gua baca-baca nanti kalau banyak yang minta banyak yang request gue bakal cus nih gua coba nih olah TKP nya princess nih ya gue penasaran juga sih itu soalnya banyak main juga di sana Apakah setara atau seimbang dengan get Olympus ini? Ya kalian komen lah ya kalian pakai komen aja deh ya kalau mau mau, mau mau yang mau konten Starlight Princess komen aja. Gue coba gua bakal coba olah-olah TKP di sana. Oke okay, oke okay, oke. Okay. kayaknya ini bakal spin terakhir gue nggak ya? Spin cepat sepuluh kali let's go apa nih apakah ini spin air gua oke okay. ayo dong pecahnya luar biasa dong tapi kalau pecah banyak kalau nggak jatuh perkaliannya pun sama bohong guys ya ini sekarang kita sedikit sedikit tidaknya bergantung dengan kakek ini juga nih ini gua harus gimana nih supaya kakeknya nurut nih buat rumah kita nih Yo dong, yo dong, yo dong, last pin, kau oh, kosong ya, kosong ya, Kira ya, Seng, sekianlah olah TKP hari ini, uh, gue udah menang banyak, udah profit juga nih ya, yang nantangin ya, yang nantangin kemarin ya, ini ini buktinya ya, ya, dan thank you sudah nantang, gue jadi cuan di sini luar biasa ya, thank you request kalian. Sekian ulang TKP hari ini guys ya. Tunggu sebentar nih. Tanggung banget nih. Tanggung banget nih. Habisin dulu nih. Oke. Okay, sekian ulang TKP hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Arios.